So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ini apa yang aku buat hari ini aku menceritakan macam mana anda mount of interior sensor untuk Isuzu D-Max. So caranya mudah saja anda kena menekan butang ini selama sekali saja lepas tu dia akan kelip dua kali dan apabila anda tutup pintu anda lock Interior sensor tu akan off Maknanya interior sensor ni kalau dia off Maknanya contoh ada orang Ada kereta Ada orang di dalam kereta kan Nanti kalau kita dah, tidak off interior sensor tu Dia uh, Akan apa orang bilang Dia akan Berbunyi lah Alam akan sound Jadi kalau kita offkan interior sensor tu Dia akan bunyi lah kalau ada orang di dalam Tapi kalau contoh ada orang merompak kereta Dia buka pintu ni Alam still berbunyi